yakni acara di Akademi Lima konser spesial 17-an hari Rabu, tanggal 17 Agustus pukul 20.00 waktu Indonesia Barat wow, acara yang spesial nih untuk semuanya, penggemar indosier percobaan yang bakal ada acara Dangdut Akademi Lima konser spesial 17-an yang akan disiarkan secara langsung hari Rabu tanggal 17 Agustus pukul 20.00 waktu Indonesia Barat hanya di Indosiar Kita simak juga persahabat kalimat caption info yang dituliskan Yuk, rayakan Hari Kemerdekaan Indonesia ke-77 tahun bersama Indosiar dengan rangkaian program spesial Jangan lewatkan kemeriahan The Academy 5 konser. Spesial 17-an yang akan dimeriahkan oleh deretan para pedangdut papan atas Mulai Rabu 17 Agustus pukul 20.00 waktu Indonesia Barat Live hanya di Indosiar Tetapi persahabat, ya di info ini Tidak ada nama Lesti dan Bilar yang menjadi pengisi acara Kita lihat di kolom komentar persahabatnya dari Atih9120 Mengatakan Leslar mana Min? Katanya tuh ya banyak yang Menanyakan Leslar tuh Karena Leslar Tidak disebutkan Untuk pengisi acara Di acara The Academy 5 Konser spesial tujuh an Mudah-mudahan persahabat Ada kejutan, ada kabar baik yang kita dapatkan Langsung dari indosiar dan idola kesayangan Amin Kemudian disimak juga persahabat kita lihat ini Momen cedukan real banget ya Langsung dari lokasi Acara Karnaval SCTV kemarin Bunda Lesti memang santuy banget dikerumunin oleh fans, masya Allah. Dan ini aja momen BBL saat masuk nih persahabatnya ke segmen dimana BBL menghibur kita semuanya di atas panggung. Dan ada momen romantis juga. Ini momen Bunda Lesti persahabatnya dan Papa Bilar BBL yang dikerumuni oleh fans sejatinya, masya Allah, semakin humble. Semakin bangga pastinya punya idola yang sangat luar biasa Apalagi kita lihat Saat turun dari mobil Papa Bilar langsung salaman Dan selalu menyapa Warga Konoha yang ada di sana Dikasih dadah tuh Dan diacungi jempol juga nih Oleh Papa Bilar, keren Pokoknya idola kesayangan kita selalu salut dan bikin bangga banget ya Attitude selalu menjadi nomor satu Masya Allah momen ini pun diunggah kembali oleh akun Bilar.edit kita simak di kalimat caption yang dituliskan Dadah-dadah plus ngasih jempol Wow, luar biasa Komentar banyak sekali diberikan juga di unggahan ini Dari akun Naf Kediri mengatakan Masya Allah, siang selalu ramah Dan humble sama fans Masya Allah banget ya Pokoknya best banget untuk idola kita Mudah-mudahan selalu menjadi orang baik Selalu menjadi sosok inspirasi untuk banyak orang dan berikutnya disimak juga bersahabat diunggah di nya kapal lagi dangdut dua jam yang lalu. Ini mengunggah foto Leslar, Lesti dan pilar Dan ada sebuah kalimat nih. Super mewah. Seperti ini potret yacht seharga 38 miliar Rizky Bilar yang jadi kado spesial untuk Lesti. Tetapi kapal yang disuguhkan oleh Papa Bilar itu tidak jadi bersahabatnya yaitu hanya spring saja dan kita lihat persahabat, ya kita intip nih super mewah ya seperti ini potret yacht harga 38 miliar punya Rizky Bilar katanya tuh Lesti baru saja merayakan ulang tahunnya yang ke-23 di hari istimewanya tersebut sang suami Rizky Bilar berikan beberapa kejutan salah satunya adalah yacht mewah yang harganya ditaksir 38 miliar tetapi untuk kapal pesiar yang diberikan itu tentunya hanyalah bohongan saja persahabat, ya itu hanya kejutan-kejutan semata di awal acara ulang tahun Bunda Lesti kita merasa bangga banget karena Rizky Bila selalu Membuat Bunda Lesi bahagia dengan kejutan yang sangat romantis, kita tentunya semakin bangga kepada idola kita. Mudah-mudahan Leslar selalu dilindungi dari orang-orang yang tidak baik, dan mudah-mudahan idola kita selalu menjadi orang baik. Amin. Kita masih menunggu cedukan vitamin terbaru dan kabar baik selanjutnya. Jangan kemana-mana terus ikuti channel Diva TV yang akan selalu mengabarkan informasi terbaru dan kabar baik dari Leslar tentunya. Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar. Bang Menucapkan, Ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.